Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Budi Zatri Official. Pada video kali ini, kita akan berbicara tentang sebuah terisi yang masih kental di Desa Gunung Bungsu, yakni kegiatan yang dilakukan setelah. Hari Raya Idul Fitri menyambut Hari Raya Idul Adha yakni acara halal bihalal yang diadakan oleh pemerintah Desa Gunung Bungsu ataupun dalam jalan yang ditaja oleh nenek Mama yang ada di Desa Gunung Bungsu. Nah, pada tahun ini yang, yang mentaja acara itu adalah pemerintah Desa Gunung Bungsu. kejahatan hara-bihara perintah dosa gunung bungsu selain diisi dengan acara bangga yang telah dilakukan dan juga disambut oleh silat gunung kemudian dilanjutkan dengan acara resmi yaitu sambutan-sambutan ataupun petua ataupun nasihat-nasihat yang disampaikan oleh uh, pucuk tiga pucuk yaitu pucuk pemerintahan pucuk syarak dan pucuk adat nah. kemudian ditutup dengan doa dan menggunakan jambau kawas secara bersama antara terakhir adalah acara salam salaman antara anak mama dengan kepenakan susara dengan jemaah dan pemerintahan dengan masyarakatnya setelah Acara tersebut kemudian dilanjutkan dengan acara yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita, yakni acara Memanji Batang Pinang. Pada tahun ini, karena ditaja oleh pemerintahan desa, maka batang pinang ditanggung jawab oleh semua dusun yang ada di Desa Gunung Desa memiliki empat dusun, dusun satu, dusun dua, dusun tiga dan empat. Beberapa hari sebelum acara, halal bihalal, ketua dusun Bersama dengan perangkatnya serta pemuda-pemudanya, mempersiapkan segala hal untuk memilihkan acara ini, yakni mempersiapkan dana, mencari para donatur-donatur yang ada di dusun masing-masing, kemudian setelah terkumpul. Maka, paginya sebelum acara, mereka gotong royong mempersiapkan batang pinang ataupun segala hal untuk berdirinya sebuah batang pinang yang merupakan kebanggaan dari setiap dusun mereka. Bisa kita lihat dan perhatikan betapa meriahnya, betapa semangatnya. Semua dusun bersama warganya menaikkan batang pinang mereka. Bahkan, ada kurang kuraawan yang hanya pada saat itu, yang untuk memotivasi setiap dusunnya. Bagaimana supaya batang pinang mereka kelihatan banyak hadiah ataupun lebat isinya? Para penonton. Yang Budiman Batang Pinang Merupakan suatu lambang Khas di Kabupaten Kampar Ataupun Sumatera Barat Kalau kita lihat Dari Filosofi Batang Pinang Ada orang yang Ngepikir Banyak negatifnya Namun juga sebagian orang banyak juga eh, manfaat ataupun hikmah yang bisa kita ambil memanjat batang pinang tidak ubahnya suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yaitu puncak ataupun pucuk ataupun hadiah yang telah ditegakkan yang berada di atas kita maka dibutuhkan sebuah kerjasama yang bagus serta yang di bawah siapa yang nomor dua dan siapa yang paling atas nah ketika setelah mencapai puncak maka yang harus dipikirkan oleh uh, dia ataupun yang telah mencapai puncak tersebut mengambil hadiah untuk dibagikan secara bersama dan tidak menghabiskan semua hadiah yang ada di uh, atas tersebut dan dibagikan kepada pengunjung ataupun masyarakat-masyarakat yang berada di bawahnya. Mungkin itu dampak positif yang bisa kita ambil sebuah kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Melaksananya kegiatan ini tidak lepas dari usaha kita bersama Baik itu dari pemerintah desa, para donatur, serta masyarakat Yang berjibaku untuk melaksanakan kegiatan halal lebih halal ini Semuanya hanya Allah yang bisa membalasnya Dan kami ucapkan terima kasih kepada kita semua Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga tujuh ini bisa kita ambil hikmahnya dan bagi para dosen, para ketua dusun yang telah bersusah payah meneriahkan acara kita ini bersama masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga di tahun depan acara kita ini lebih meriah dibandingkan dengan acara hari ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh